kita lihat lagi pada penelitian sebelumnya di KPNKP nomor 6 tahun 2014 ini ternyata nilai suhu ini masih memiliki dalam rentang yang sama dengan penelitian sebelumnya memiliki rentang 29,2 sampai 30,2 derajat celcius seperti itu masuk ke salinitas kalau kita lihat tadi secara rata-rata memang nilai salinitas ini tidak termasuk ke dalam rentang standar mutu menurut KPN LH namun pada penelitian sebelumnya ini menurut ketentuan KP nomor 6 tahun 2014 dengan rentang 33 sampai 37 PPM ini masih termasuk seperti itu. Jadi masih sesuai dengan penelitian sebelumnya. Adapun menurut Edmondson tahun 1928 nilai salinitas ini dapat ditoleransi bagi karang mulai dari 28,7 sampai 40,4 PPM seperti itu. Jika kita lihat dari zona yang ada nilai salinitas terendah ini termasuk dalam zona pemanfaatan sedangkan nilai salinitas tertinggi termasuk dalam subzona varifan lokal zona pemanfaatan maupun luar zona kita masuk ke pH kalau kita lihat tadi secara rata-rata nilai pH ini termasuk dalam rentang standar baku mutu ya menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 Bapak Ibu sekalian dengan nilai 7-8,5 seperti itu. Namun jika memang tadi diperhatikan, nilai pH pada stasiun Loborai ini lebih kecil daripada titik pengamatan atau stasiun pengamatan yang lain. Karena kami duga ini disebabkan faktor stasiun tersebut yang dekat dengan pelabuhan Loborai. Sehingga ada kemungkinan aktivitas dari perabuhan tersebut ini mempengaruhi nilai pH yang terdapat pada stasiun ketika memang kita mengambil pengamatan. Lalu ketika dilihat dari zona es yang ada, pH terendah ini terdapat pada subzona perikanan berkelanjutan tradisional, sedangkan pH tertinggi terletak pada luar zona, seperti itu. Kita lanjut ke kecerahan. Dapat dilihat kecerahan yang ada ini 4 dari 12 stasiun pengamatan memiliki nilai kecerahan yang rendah tentunya kecerahan yang rendah ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan karang ya. Namun setelah kita lihat menurut Amal level tahun 2021 curah hujan yang ada pada bulan Maret ini ketika memang kita melakukan pengamatan termasuk dalam kriteria ringan dan sedang mencapai 48,33 mm sehingga memang yang diperhatikan di sini, ketika curah hujan cukup tinggi dapat menjadi salah satu faktor pengadukan substrat seperti itu sehingga diduga dapat memperkeruh perairan dan meminimalisir kecerahan seperti itu. Ketika kita lihat zonasi yang ada, nilai kecerahan terendah ini ternyata terdapat pada subzona karifan lokal, subzona perikanan berkelanjutan tradisional, serta pada luar zona. Sedangkan nilai kecerahan tertinggi ini terdapat pada zona pemanfaatan dan juga luar zona seperti itu. Lanjut kepada arus permukaan. Kalau kita lihat tadi di tabel ada arah arus. Di sini saya mendapatkan, melihat bahwa arah arus ternyata dominan menuju selatan dan tenggara. Ternyata menurut Kepmen KP nomor 6 tahun 2014 ini, penelitian sebelumnya, kondisi angin di perairan laut saw ini dipengaruhi oleh angin muson dimana saat pengamatan bulan Maret ini termasuk dalam musim peralihan satu dimana masih ada pengaruh dari musim barat seperti itu. Kondisi angin saat bulan pengamatan pada bulan Maret ini umumnya merupakan angin barat hingga angin utara sehingga memang arah arus permukaan ini dominan menuju Tenggara dan juga Selatan. Oke, mungkin yang saya pembahasan yang saya ini saya lanjut kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengamatan yang kita lakukan itu yaitu saranitas berkisar di antara 34 sampai 37 PPM dengan rata-rata sebesar 35 35,7 PPM. pH berkisar antara 6,6 sampai 7,6 dengan rata-rata sebesar 7,2. Kalau suhu berkisar 29,4 sampai 29,5 derajat Celcius. kecerahan berkisar antara 2 sampai 6,5 meter dengan rata-rata sebesar 4,6 meter. Adapun saran yang kami berikan yaitu adanya beberapa parameter yang tidak sesuai dengan rentang standar baku mutu ini menjadikan salah satu faktor penghambat bagi keberlangsungan hidup barang. Oleh karena itu perlunya adanya pengawasan terkait aktivitas pesisir maupun aktivitas darat yang berpengaruh pada pesisir, agar tidak adanya gangguan terhadap ekosistem pesisir. Oke, mungkin dari saya hanya sekian sedikit saja. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih paparannya, Bang Aditya Prawira. Nah, kita akan buka langsung nih sesi tanya jawab. Mungkin udah ada yang mau bertanya, boleh dinyalakan kali ya? Apakah ada yang tanya? Soalnya nih, saya ada pertanyaan juga nih. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin bisa didulukan. Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya ya Bang Adit ya. Menurut Bang Adit, di antara suhu, pH, salinitas, kecepatan arus, sama kecerahan tuh mana sih Penayang faktor, paling... mana faktor uh, fisika, kimia, perairan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan terumbu karang, lamun mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya? Itu pertanyaannya dari Bang Idris. Oke, baik. Ini saya langsung jawab atau bagaimana? Boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Idris ini ya pertanyaannya. Iya, sebetulnya pertanyaannya tadi saya ulangi lagi di antara beberapa parameter seperti suhu, salinitas, peka kecerahan dan lain-lain itu mana nih yang paling berpengaruh begitu ya daripada ekosistem sisir. sebenarnya dari setiap parameter ini memiliki uh, urgensi atau keterpengaruhan tersendiri seperti itu jadi ketika memang dicari tahu mana nih yang paling berpengaruh terhadap ekosistem ini tentunya masing-masing punya prioritas keterpengaruhan tersendiri seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan kalau misalkan memang suhu yang paling berpengaruh atau mungkin pH yang paling berpengaruh karena masing-masing kualitas perairan ini saling keterpengaruhan seperti itu di dalam kualitas air karena air kan tidak bisa air di perairan laut ini tidak bisa kita pisahkan masing-masing ya mengenai kualitas perairannya karena ketika memang satu meter kubik ini memiliki kualitas perairannya yang sama seperti itu mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua tadi ada faktor yang paling berpengaruh di lamun mangrove ya mungkin kalau lamun mangrove sebenarnya tidak jauh jawabannya dari dari jawaban yang ekosistem terumbu karang ya masing-masing memang memiliki karakteristik tersendiri mungkin kalau misalkan mangrove terkhusus mangrove karena memang dia hidup di pesisir dekat darat dan memerlukan salinitas yang cukup. Mungkin di mangrove ini karakteristik salinitas cukup menjadi prioritas seperti itu. Di karakteristik kualitas perairannya. Mungkin itu jawaban saya. Oke baik, terima kasih Bang Adit. Dan kemudian nih ada pertanyaan dari Bang Safran. Untuk apakah musim sangat berpengaruh? Kalau iya, apakah perlu ada data pembanding di musim yang berbeda? Silakan boleh langsung dijawab juga, Bang Adit. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Safran Yusri atas pertanya pertanyaannya. Menarik sekali ini. Untuk musim, apakah sangat berpengaruh? Tentu musim ini berpengaruh karena kita di Indonesia memiliki uh, terpapar dua... Kalau misalkan musim muson ya, angin muson itu terpapar menjadi musim barat dan juga musim timur atau biasa kita umum sebutnya musim hujan dan musim kering ya. Ketika memang musim hujan ini tentunya akan ada beberapa aliran sungai atau air tawar ya yang masuk dari daratan menuju perairan sehingga salinitas akan cenderung berkurang sedikit seperti itu. Ketika memang musim hujan, ketika curah hujan yang tinggi seperti tadi saya sebutkan, tentunya akan ada ketika curah hujannya intens dan tinggi, tentunya akan ada pengadukan ya di kedalaman tertentu sehingga kecerahannya menjadi rendah. Kalau ditanya apakah sangat berpengaruh, tentunya sangat berpengaruh seperti itu. Oke, Ini baik. Itu Bang Safran sudah cukup menjawab mungkin ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kita akan beralih lanjut ke pembicara selanjutnya. Terima kasih. Oke, mungkin eh, itu aja ya, Bang Aditya. Uh, terima kasih loh, udah memberikan edukasi dan paparan yang menarik nih. Uh, semoga teman-teman abang kakak di sini bisa mengerti dengan jelas ya. Tadi sih aku ngelihatnya uh, abang benar-benar ngejelasinnya secara bagus sih, gitu. Jadi kayaknya untuk diserapnya juga gampang, gitu. Oke, kita akan beralih selanjutnya eh, mengenai cadangan karbon biomasa lamun oleh Abang Rizky dan Bang Wawan Kiswara. Dipersilahkan untuk menyalakan speakernya dan juga video Bang Rizky dan Bang Wawan. SK atau udah kedengaran? Ya, sudahlah. Oke, uh, aku mau jelasin dulu nih sekilas uh, tentang Bang Rizky. Ya, lahir di Banyumas. Ya, Mas, ya, ya betul, Kak. Nah, pada bulan November dan sampai Februari, 2021 nih, uh, lagi ada PKL juga nih di Yayasan Terangi mengenai visualisasi peta lamun di SAP Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Terus bulan Maret ya ngikut kegiatan survei biofisik yang dilakukan sama Terangi di Pulau Sawu Kabupaten Sabu Raijua di NTT. Nah, terus di bulan April 2021 juga mengikuti kegiatan workshop rehabilitasi ekosistem pesisir yang dilakukan sama Yayasan Terangi di Waisai, Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Nah, kemudian di bulan Juni 2021 mengikuti kegiatan workshop juga nih pengawasan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Terangi di Labuan Bajo. Wah, udah muter-muter ya, Bang Rizky. Dan juga pernah mengikuti pelatihan GIS ya tentang perhitungan stok karbon emisi CO2 dari deforestasi. Degradasi hutan dan dekomposisi gambut yang diselenggarakan oleh Papua Mapping Center. Dan mengikuti lomba Hackathons pada bulan April. Wow, udah ngikut lomba berarti keren banget nih. Boleh langsung aja kalau sudah siap materinya ya. Dan Rizky. Baik, izin meng-share screen ya Kak. Ya, silahkan. baik apa udah terlihat sudah sudah sudah sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pada audiens yang sudah hadir perkenalkan nama saya Muhammad Nurizki Fauzi mahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran di sini saya izin memaparkan hasil dari pengolahan data tentang cadangan karbon padang lamun yang ada di Sabu Ini juga disusun bersama Bapak Dr. Andes Wawan Kiswara. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, apa sih itu lamun? Jadi, lamun itu adalah tumbuhan berbunga, spermae yang terdiri dari akar, rizom atau rimpang, seludang, dan kemudian ada daun. Selain itu, fungsi lamun sendiri punya berbagai macam peran, yaitu sebagai produsen primer, sebagai habitat dari biota, stabilisator dasar perairan, penangkap sedimen, dan sebagai pendaur datara. Di sebelah kanan itu ada sedikit gambar dari morfologi lamun. Selanjutnya itu adalah pemanasan global. Pema pemanasan global itu yaitu adalah meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan permukaan laut dan daratan bumi nah pemanasan global ini sendiri merupakan salah satu ancaman juga nih bagi ekosistem lamun Nah untuk itu maka e, diperlukan e, pelestarian atau menjaga ekosistem dari lamun itu sendiri karena menurut for et al ini ekosistem lamun diperkirakan bisa menyimpan sekitar 83.000 metrik ton karbon per kilometer persegi. Selanjutnya untuk lokasi, untuk pengambilan data sendiri, kami melakukan di perairan desa Bodai. Nah, desa Bodai ini menurut pembagian zonasi dari Laut Lautsau sendiri, desa ini termasuk ke dalam subzona perikanan berkelanjutan tradisional. Ada pun alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu seperti kuadrat paralon ukuran 50 x 50 cm, kuadrat besi ukuran 20 x 20 cm, meteran roll, GPS, kamera underwater, dan alat-alat lainnya yang menunjang kegiatan ini. Dan untuk metode pengambilan datanya sendiri kami menggunakan metode si grasswatch dengan menarik tiga garis transek dengan panjang 100 meter dan jarak antar transeknya itu 25 meter kemudian jarak antar plotnya sendiri itu 10 meter di sebelah kanan ini terdapat contoh gambar plot yang berukuran plot kuadrat yang berukuran 50 x 50 cm Nah, untuk analisis datanya sendiri untuk mengetahui luas tutupan lamun ini menggunakan teknik menaksir. Itu eh, yang mengumpulkan tutupan lamun pada salah satu sudut kuadrat kemudian ditaksir dan eh, diperhitungkan ukuran luas total dan tutupan jenis. Nah, untuk kerapatannya, untuk jenis N halus sendiri dilakukan di kuadrat paralon 50 x 50 cm dan kemudian jika udah ketemu hasilnya itu dikalikan 4 untuk bisa mendapatkan ukuran untuk mendapatkan luasan dalam ukuran meter persegi. Sedangkan untuk kerapatan non-L, N halus itu dilakukan dalam kuadrat besi 20 20 cm dan kemudian nanti hasilnya bisa dikalikan 25 untuk mendapatkan nilai dalam satuan meter persegi. Selanjutnya untuk pengukuran biomasa, biomasa ini untuk N halus itu eh, hasil berat keringnya itu dikalikan dengan kerapatan sehingga bisa didapatkan nilai dalam meter persegi sedangkan untuk yang non-end halus itu eh, setelah mendapat hasil dari berat keringnya itu eh, harus dikalikan dengan 25 eh, agar satuannya itu menjadi meter persegi yang berikut ini ada eh, alur kerja dalam proses metode pengabuan yang dilakukan di laboratorium. Jadi ada beberapa tahap seperti eh, memasukkan cawan dulu ke dalam oven, kemudian ditimbang, kemudian dimasukkan sampel kurang lebih satu gram, ditimbang lagi, kemudian dimasukkan tanur, dan di eh, dibakar kurang lebih dalam suhu 500 derajat celcius. Untuk kandungan, untuk mengetahui nilai kandungan bahan organik sendiri, saya menggunakan rumus dari Helrich 1990. Dan untuk perhitungan kandungan karbon juga sama, menggunakan rumus dari Helrich 1990. Untuk uh, biomassa karbon dalam lamun itu caranya um, tinggal mengalihkan dari mengalihkan dari gram berat kering itu dengan presentase kandungan karbonnya. Nah untuk hasilnya itu di perairan desa Bodai ini bisa kita temukan tujuh jenis lamun, yaitu jenis Mordecairotundata, Enhalus acoroides, Halodule pinifolia, Halodule uniflvis, Halopila ovalis, Sringodium isotifolium, dan Talasia hemprichi. Untuk luas tutupan lamun sendiri, eh, itu paling tinggi di perairan desa bodai ini adalah jenis halodula indenervis, yaitu dengan nilai 42,74 persen, sedangkan untuk paling rendah itu adalah N halus dengan nilai 0,69 persen. Dan untuk luas tutupan total lamun itu didapatkan sekitar 69,9 persen. Dan untuk kerapatan lamunnya sendiri itu sama, nilainya itu dimiliki oleh haloduleni nervis dengan nilai 441 individu per meter persegi, dan untuk yang paling rendahnya itu jenis N halus akoroides dengan nilai 7 individu per meter persegi. Dan untuk biomassa jenis lamun, ini untuk paling besar dimiliki oleh jenis N halus akoroides dengan total nilai itu 159,22 gram berat kering per meter persegi. Jadi ini untuk bagian grafik. Yang warna biru itu adalah bagian eh, below ground. Dan yang bagian warna oranye itu adalah above ground. Jadi untuk below ground itu adalah bagian lamun yang terdiri di bagian bawah. Seperti bagian akar dan rhizome. Sedangkan untuk bagian above ground itu adalah bagian seludang dan daun dan untuk biomasa total di perairan tersebut yaitu eh, ada bagian below ground yaitu dengan nilai sebesar 257,68 gram gram berat kering dan ada juga nilai dari above ground itu sebesar 130,59 gram berat kering dan untuk presentase karbon dalam persen ini rata-rata itu bagian yang menyimpan karbon lebih besar itu ada di bagian rhizome. Hampir semua jenis itu paling besar itu di bagian rhizome. Untuk biomasa karbon dalam jenis lamun, itu paling tinggi sama seperti yang sebelumnya itu jenis N halus dengan nilai 63,76 gram karbon per meter persegi. Dan untuk paling rendah itu jenis halophila ovalis dengan nilai 0,58 gram karbon per meter persegi. Dan ini rata-rata eh, nilai karbon yang ada di bodai. Jadi untuk eh, bagian above ground itu sekitar 36%. Dan di bagian below ground atau bagian bawah itu sekitar 64%. Jadi ini emang untuk lamun sendiri, untuk karbonnya sendiri itu lebih banyak tersimpan di bagian below ground, atau di bagian bawah, ketimbang di bagian atas. Untuk kondisi padang lamun sendiri, dengan total 69,9 persen, ini menurut dari, berdasarkan dari keputusan Kepmen LH, nomor 200 tahun 2004 itu kondisi perairan desa Bode itu termasuk dalam kondisi baik kaya atau sehat Nah untuk kesimpulannya sendiri jadi eh, lamun di desa bodai ini ditemukan tujuh jenis dengan kerapatan sekitar antara 7-441 individu per meter persegi dan untuk eh, tutupan lamun berkisar antara 0,69-42,74 persen dan untuk nilai kandungan kandungan biomasa itu berkisar antara 3,19 sampai 159,22 gram berat kering per meter persegi dan untuk eh, kandungan karbon itu berkisar antara 0,58 sampai 63,76 gram karbon per meter persegi kemudian selanjutnya untuk status dan kondisi padang lamun di desa ini termasuk dalam kondisi baik, kaya, dan sehat pada Lamun sendiri di Desa Bodai ini dengan status kondisinya yang masih baik, maka perlu e, dilestarikan atau perlu dijaga untuk lebih e, mendukung perikanan berkelanjutan tradisional yang ada di e, perairan Desa Bodai ini. Nah untuk e, sarannya itu. Sebaiknya untuk pengukuran biomassa karbon dalam lamun ini menggunakan pengamatan struktur komunitas padang lamun. Jadi dia tuh yang mengamati dari pertama kali ketemu lamun di pinggir itu sampai ketemu dengan tubir, kemudian mencupliknya dengan jarak 10% dari total panjangnya. Nah, berikut ini ada eh, gambar contoh peta lamun. Jadi, eh, kalau misalkan sudah ada peta lamun dan sudah tahu perbedaan tipe luas tutupannya, ada yang lebat, sedang jarang, maka itu bisa mencupliknya berdasarkan tutupan lamun secara acak. Jadi, bisa eh, lebih akurat Mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya juga eh, berterima kasih kepada eh, Kementerian PPN atau BAPENAS, ICTF, Yayasan Terangi, kormep dan Lamina atas bantuan support terselenggaranya kegiatan ini. Mungkin eh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Muna. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky. Uh, bagus banget ya, tadi pemaparannya, dan semoga bisa menjawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebelum uh, dijelaskan sama pemateri. Gitu, nah, ini sekarang uh, dibuka lagi nih sesi untuk bertanya. Mungkin bisa langsung aja buka uh, speakernya. Boleh di-unmute, jadi coba boleh diskusi, kita buka kok, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu di kolom chat, gitu jadi bisa langsung ngobrol, nanya langsung ke narasumbernya. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Ini mungkin, siapa nih? Oh, Bang Andri Purba ya. Boleh Bang Andri Purba bisa langsung aja di-unmute, bisa langsung bertanya kepada Bang Rizky. Ya baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya tadi dikatakan bahwa jumlah karbon itu lebih banyak pada bagian below ground. Mungkin dari pemapar sendiri mengetahui apa penyebab hal tersebut itu saja. Terima kasih. Oke, okay, boleh langsung dijawab aja sama bang Rizky pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Andri yang udah bertanya, kalau menurut saya sendiri ya, kenapa lebih tinggi bagian below ground? Eh, karena emang eh, dari yang sebelumnya saya jelaskan itu, untuk dari struktur lamun sendiri itu lebih banyak, lebih, bukan lebih banyak, lebih besar disimpan itu di bagian below ground atau di bagian rhizom. Jadi istilahnya kayak sebagai pusatnya lah gitu. Dan itu makanya bisa uh, sering dihasil, sering, eh, sering dari jurnal-jurnal juga yang membahas kalau misalkan memang itu lebih banyak di bagian below ground dibandingkan di bagian atas atau uh, above ground. Mungkin uh, Awawan mau menambahkan lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah ini berkomatasi buat saya ini saya belum berkenalan ini saya kawan suara lalu bekerja di pusat penelitian kosenografi libi dari tahun 81 pensiun 2016 di belajar lamun dari tahun 84 ketika kita ada penelitian kerjasama penelitian Indonesia dan Belana ekspedisi 2 Nah, sejak itu sampai pensiun eh, menggeluti lamun terus. Tentang jadi eh, kami pernah menganalisa kandungan eh, tepung dan gula di bagian tumbuhan lamun. Yang tertinggi itu di rimpang di Rizom. Jadi, kenapa tadi pertanyaan Bang Adi di Purba, kenapa tinggi? Karena eh, dengan tingginya tepung dan gula di bagian Rizom, ya, otomatis akan mempertinggi biomas-biomasnya. Jadi bagian tumbuhan itu yang tertinggi kandungan tepungnya dan gulanya di rijom sehingga uh, mempertinggi biomasanya. Bio bio Jadi ini bisa bisa membantu. Terima kasih. pertanyaan lain lagi mungkin? Oke, okay, apa tadi bang Andri Purba sudah bisa uh, menyerap nih tadi? Jawabannya. Sudah puas belum sama jawabannya tadi atas pertanyaannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas atas jawaban yang disampaikan oleh pemahapar. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu boleh lanjut lagi ya kepada Mbak Nas, Nafisa Agnia ya. Boleh di-unmute aja untuk bertanya? Iya, selamat siang. Jadi aku mau nanya kalau misalkan untuk pengambilan data di lapangan sendiri itu baiknya di saat kapan ya, Bang? kita gitu aja. Ya, mungkin Mas Rizki silakan. Baik, izin jawab ya Pak Wawan. Untuk karena visa sendiri, untuk pengambilan data di lapangan sendiri sih, kalau saran saya sebaiknya dilakukan saat surut terendah Nah, bagaimana cara tahu surut terendah? terendah itu biasanya kita e, tanya penduduk sekitar untuk e, surutnya kapan sih ini, untuk perairan di sini. gitu Soalnya itu juga untuk mudah memudahkan kita untuk e, mengecek dari tutupan dan kerapatannya sendiri. Soalnya, kalau misalkan kita nggak disurut terendah, mungkin akan terkendala karena mungkin airnya tinggi jadi kita agak susah untuk menafsir menaksir dari itu tutupan dan kerapatannya sendiri jadi bisa jadi penghambat bisa menambahkan boleh boleh pak wawan jadi sama apa yang sama mereka Mas Rizky jadi saya pribadi kalau ke lapangan selalu tadi kami itu di kantor ada tabel pasang surut yang dikeluarkan dari dinas hidrografi Angkatan Laut, jadi itu e, se-Indonesia. Nanti kita melihat pelabuhan-pelabuhan di situ ada jadwalnya. Nah, lokasi kita dengan pelabuhan terdekat, jadi pasang surut itu akan mempermudah kita bekerja juga untuk keselamatan kerja, untuk kecepatan kerja, karena sudah, kalau air sudah e, sedada saja, kita bisa seperti mau, mau, mau membunuh teman sendiri. Karena badan akan mumbul, jadi kita injek atau pegang teman sendiri, ditenggelamkan, sehingga temannya itu bisa mengamati uh, lamun, bisa mengambil sambal lamun. Kecuali kalau kita mempunyai alat selam scuba, itu tidak masalah. Yang kedua, untuk keselamatan, kami ada uh, oleh Hadi Ambon. Jadi ketika selesai bekerja, air pasang tinggi di sana itu kecepatannya tuh dalam satu jam bisa menunggu satu meter atau lebih. Jadi ya sudah nasibnya. Sudah selesai, ternyata speedbootnya mesinnya mati semua. Terus dari tempat bekerja ke pantai hanya 20 meter, arus begitu kuat, jadi jenazahnya baru ketemu tiga hari kemudian. Jadi untuk kecepatan kerja, keselamatan kerja, jadi kemudahan kerja. Kita ini idealnya sedang waktu surut. Ya, terima kasih. Oh, satu lagi. Sekarang ini bisa juga ada webnya itu. Hanya kalau saya dari agak web agak, agak susah, agak susah mem, mem, menganalisanya. Kalau dari eh, buk, tabel pasut itu langsung ada jamnya, langsung ada tingginya. Jadi kita bisa merencanakan kapan ke lapangan, kapan harus pulang. Jadi pernah di kami di Lombok sampai jam 7 malam masih di laut karena air baru ma, ma, baru ma, mulai enak jam 8 jam malam. Jadi eh, dengan begitu kita masih aman ya terima kasih oke selanjutnya ini ada pertanyaan dari pak Basuki ya coba boleh di unmute baik terima kasih mbak Munah <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, terkait ekosistem lamun ini masih sangat sedikit sekali ya, publikasinya. Padahal kalau kita lihat dari potensinya cukup besar, terutama e, dalam kandungan karbonnya. Barangkali di sini perlu kita, apa namanya, dari mungkin salah satu sekonfliknya atau dari terangi, bagaimana kita campaign dari ekosistem lamun ini sehingga pengolahan itu bisa sejajar dengan dua ekosistem yang lain, mangrove dan karang karena sepertinya ekosistem lamun diancutirikan. Sudah banyak uh, lembaga yang mengelola mangrove, sudah banyak lembaga yang mengelola tumbuh tumbuhan, tapi masih dalam bentuk hitungan jari terkait dengan lembaga atau uh, apa namanya? kelompok-kelompok tertentu yang sangat apa namanya? Uh, konsentrasinya dengan ekosistem lamun. Mungkin Pak Wawan bisa memberikan sedikit wawasan kepada kami kira-kira bentuk kampanye yang seperti apa sehingga e, pengelolaan ekosistem mangrove ini bisa sejajar dua, dengan dua ekosistem yang lain. Demikian, Mbak. Munya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Basuki, boleh langsung dijawab saja. Ya, terima kasih dari Pak Basuki. Jadi Berdasarkan pengalaman, kami ini uh, dulu punya proyek uh, di Bintang namanya Trismades, Trikora uh, demo Said jadi dananya dari UNEP. Uh, jadi kami, FK, FGD Kenelayan, memberikan uh, uh, dalam FGD itu topik utamanya bagaimana fungsi padang lamun uh, di perayaan jadi di, di bagaimana dia sebagai tempat ikan bertelur, bagaimana tempat ikan membesarkan anak-anaknya bagaimana siklus nutrisi dan sebagainya sampai nelayan itu ah oh, dulu mak, lamun tidak ada gunanya, malah mengganggu sering membeli di baling-baling Alhamdulillah dengan FGD itu masyarakat sampai kalau bukan oleh kita siapa lagi jadi kami itu ada konservasi tingkat desa, targetnya tiga desa, malah jadi satu desa. Desa malang itu tidak target oleh kami. Mereka sendiri yang menentukan lokasinya dan sebagainya. Ini memang kampanye yang utamanya bagaimana fungsi dan peranan Padang lamun di perairan sisir, termasuk perikanan, bagaimana ke... Hidrogafinya bagaimana? Menjaga air, bagaimana sebagai perahan erosi, dan sebagainya. Karena, misal terumbu karang sendiri dulu, waktu saya baru mulai masuk LIPI, itu dilarang sama sekali mengambil secuil pun juga. Jadi, batu terumbu karang itu benteng lautan. Terus, saya pernah ke Bintan di sana, ada mercusuar. Bangunannya tidak ada secuil pun dari batu karang gentengnya dari Prancis, batu bata merah, nah, sayangnya setelah kita merdeka jadi uh, kita ini malah uh, misal di ancol bangunannya juga dari Batu Karang mengambil jalan juga sampai ada pur ubi itu tenggelam diambil untuk membangun jalan baspas pasti Jakarta jadi kita itu uh, apa yang ditinggalkan itu yang semua Zaman Belanda itu dilarang sama sekali mengambil secuil pun batu karang. Ini fungsi-fungsi karang itu sebagai barrier terhadap umat dan badan sebagainya. Namun nah, juga kami itu dia selalu menjelaskan ke masyarakat nelayan bagaimana peranan dan fungsi lamun di perairan termasuk perikanannya, termasuk misalnya untuk ekologi ada penjernihan dan sebagainya. Terus juga Alhamdulillah sekarang ini eh, sudah banyak yang mengikuti. Penelitian Padang Lamun, kami tahun 70-an wah hanya tiga orang. Pak, Pak Dr. Hutomo, Pak Husni dan saya. Ya, hanya tiga orang itu Pak Hutomo eh, ikannya, saya dan Pak Husni eh, lamunnya. Sekarang itu ada profesor yang sudah eh, topiknya lamun, profesor eh, Rohani Amburape dari UNHAS, beberapa dokter, Dr. Agustin, Dr. Dokter, eh, Yaila Nafi, Dr. Banyak. Jadi ratusan ribuan yang mahasiswa yang topik penelitiannya pada ngelamun. Jadi eh, alhamdulillah sekarang ini eh, sudah banyak yang menggul... hanya memang belum se, eh, se apa, setinggi bagaimana untuk terumbu karang dan, dan mangrove. terumbu karang itu kalau kita ke laut itu kecuali lapar kita naik ke, ke perahu. Ini saking indahnya terumbu karang. Uh, saking akuarium ya, uh, hidup ya, di, di snorkeling itu kalau ya, naik kalau, kalau lapar dan, dan dan haus terus mangrove itu juga diteliti di, di, dari sejak, sejak zaman Belanda uh, sudah banyak yang dikerjakan di dunia juga begitu terlabuh itu mungkin di Indonesia baru tahun 77 aku tentang ikan-ikan pada lamun di kolom burung terus kami saya sekolah di jurusan biologi di IPA Unpad, pulang ke kampus, apa itu lamun? Nahun lamun. Jadi, karena di Pak yang diajarkan itu eh uh, ada tanaman tingkat tinggi, namun tidak diajarkannya kriptogamet tanaman tingkat rendah itu yang all... ganggang Dang, dan alga, seperti ganggang darat dan yang laut, tapi lamun itu tidak tidak, tidak tidak tidak tidak diajarkan sama sekali. Alhamdulillah kita ada kerja sama dengan belanda tahun 84 sehingga dirintis bagaimana uh, strip, uh, ekosisi padang lamun. Sekarang ini sudah ada dokter yang, pro, ada profesornya, ada dokternya, ada dokternya mungkin ada terlebih habis orang. Ada Bu Wawo dari Unpati, uh, Bu Yayu dari Unhas, Bu Agustin dari AKP, terus uh, Pak Aditya dari Unmul, banyak yang Pak Aditya, uh, satu lagi ya, dari Unmul juga sedang mengambil penelitian dugong di Balikpapan, alhamdulillah. Jadi memang ceritanya kampanyenya tidak tidak se, se, se, se, se kuat mangrove dan dan terumbu karang. Mungkin ya kewajiban ya, kita nanti ketika uh, ke pantai itu, menjelaskan layan, dulu dunia, ke masyarakat lainnya. Peranan dan fungsi lamun untuk, untuk depan sisi, termasuk untuk kita. Karena di situ tempat ikan bertelur, ikan membesarkan anaknya. Kalau lamunnya hilang, ya secara tidak langsung akan hilang so, sumber dayanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke baik selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Safran mungkin Bang Safran boleh diarmiot langsung ditanya aja pertanyaannya Gimana Bang Safran? Oh, mungkin aku bacain aja kali ya. Ini ada pertanyaannya, saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan sedang menggalakkan blue carbon di Indonesia. Nah, apakah dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap target blue carbon nasional? Boleh dijawab Bang Rizky dan Pak Wawan? izin jawab kamu. Uh, kalau dari pertanyaan Bang Safran sendiri, menurut saya bisa berkontribusi. Soalnya itu kan dari tiap penelitian blue carbon itu bisa dijadikan referensi mungkin ya. Jadi bisa dijadikan referensi di daerah ini segini, di daerah lain segini. Jadi bisa mengetahui dari target blue carbon secara keseluruhan yang ada di Indonesia sendiri. Mungkin Awawan mau menambahkan? Jadi, uh, targetnya kita ini bisa mengetahui bagaimana luasan uh, padang lamun Indonesia, ini bisa uh, LIPI, karena LIPI juga sebagai hati uh, sebagai untuk, untuk padang lamun. Jadi nanti, ini mungkin baru tahap awal, kita mengatahui eh, stok karbon, jadi karbon di Padang Lamun yang ada di Saburau eh, Jua, Yang nanti langkah kedua mungkin belum kita ini bagaimana penyerapannya. Nah ini penelitian dari pertumbuhan lamunnya. Nah ini mungkin setelah kita tahu stok karbonnya dari biomasanya, kita tahu penyerapannya dari hasil penelitian pertumbuhan lamunnya. Nah nanti terakhir kita ini ada, ada pemetaan yang tadi yang di dalam saran itu di pementaan itu padang lamun itu tidak seperti di lapangan bola merata ada yang lebat ada yang jarang ada yang sangat jarang dan jadi ada luas tutupannya di atas sampai ada yang di di bawah 5% nah kalau kita misalnya tidak membuat perbeda klasifikasi perbedaan luasan sama rata saja jadi akan ada suatu kesalahan dalam pengerjaannya Makanya setelah, setelah kita tahu stok karbonnya, dari penelitian ini, atau mungkin lebih, lebih lebih detail lagi, karena ini belum uh, mengerjakan transek dari pandai sampai ketubir. Ini memakai metode Sigaswatch yang sebetulnya kurang tepat untuk studi karbon. Di Sigaswatch itu monitoring uh, yang dilakukan tiap 3 bulan sekali, yang targetnya laksananya dari anak-anak sampai lansia di areanya itu daerah pasang surut yang aman untuk, untuk mereka yang kedua segera net ini targetnya untuk para peneliti ini ada tiga lokasi satu daerah pasang surut satu daerah pertengahan dan satu daerah yang selalu, selalu tenggelam dalam air sehingga harus memakai scuba jadi dan itu kalau segera swot hanya seratus meter lurus pantai kalau segera net satu transek sejajar pantai di daerah pasang surut di tengah-tengah dan di, di ujung di tempat yang selalu selalu uh, Ini baru langkah pertama untuk bagaimana kita mengetahui kandungan suatu karbon di stok karbonnya di satu lokasi dan bagaimana penyerapan karbonnya. Ini ada pertanyaan dari Mas apa, Pak Mikael Prastowo. Kalau dari hasil pengamatan yang telah dilakukan ah, yang pengaruh sebaran lamun di Sabu dan Rau juga. Jadi ini ini kan lamun itu tumbuhan, tumbuhan itu kan tidak lepas dari pengaruh abiotik. Terus eh, lamun itu kan tumbuhan air. Yang pertama kedalamannya, eh, yang kedua tipe substratnya eh, ini sama dengan tumbuhan darat, karena dia perlu nutrisi bagaimana kandungan haranya. Nah, jadi semua itu mendukung ya, karena itu kan, bisa langsung ke ke Samudera Hindia sehingga arusnya perturuan airnya bagus sehingga dari luas tutupan itu berasaan captain LH itu kondisinya dalam keadaan kaya dan sehat, baik dan sehat kaya dan sehat jadi, mungkin kan, karena didukung oleh faktor-faktor abiotiknya jadi, jadi tumbuhan air lamun itu sangat pengaruh oleh Faktor abiotik kayak tadi yang sampai oleh Mas Aditya. Ini pertanyaan Pak Panugroho. Sekarang sudah mulai. Nah ini ya, sekarang kan sudah mulai juga rehabilitasi untuk lamun. Nah yang saya agak penasaran, bisa juga lamun itu dipupuk. Nah ini eh, memang kami men sudah mencoba dari tahun 2000 sampai eh, tahun 18 sejun, karena setelah menjelang visiun juga uh, masih diajak juga tanpa hasil tanpa lamun tapi sampai saat ini yang berberhasil kain halus, alasia di Pulau Pari, terus kain halus dan semudah itu Teluk Banten nah, ini pernah kami juga, kami juga ada eksperimen dengan pupuk yang kami ikuti ada S3 Belanda di, uh, di Gerawan dia ada pupuk uh, yang lambat Nah, tapi kelihatannya eh, dari beberapa penelitian itu tidak begitu signifikan pemupukan eh, saya juga belum, -belum tahu apa. jadi dari eksperimen pemupukan itu tidak tidak signifikan ke, ke pertumbuhan. Maka coba di Pulau Pari dengan kompos ada kompos dari pupuk kandang ada kompos dari rumah tangga yang dari sampah, -sampah rumah tangga tapi kelihatannya juga tidak tidak tidak tidak tidak signifikan terhadap pertumbuhan. Ya, hanya karena uh, kebun siun tidak sempat dilanjutkan lagi Terus juga, penelitian di kita itu jarang yang time series misalnya di satu lokasi tuhan tahun, belasan tahun nah, sehingga bisa didapat informasi yang sangat lengkap mungkin satu-satunya itu kami di Teruk Banten dari penelitian Pak Utomo untuk penelitian S3-nya tahun 84, Sam. terus dilanjutkan dana kerjasama dengan ASEAN dengan ASEAN Australia 89 sampai 92, terus 96 sampai 2010 dari, dari Belanda. Jadi ya bagaimana lamun itu rusak, bagaimana lamun itu berubah. Jadi hanya mungkin hanya sasarannya di di, di, di, di, di, di, di, di di lamun itu hilang, lamun itu eh, Uh, dulunya banyak, sekarang mungkin nggak Bro persen kena di sana dulu untuk tapak uh, kawasan industri terus pelabuhan, jalan, bangunan, sebagainya. Ini sekarang itu truk Bandung itu sudah sudah sudah sudah sudah sangat berkurang. Malang-lamun di pantai baratnya itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaannya mungkin udah itu aja yang sudah dijawab semua dan di sini juga sudah hadir ada Bang Jurais bawazir dari tim survei lamun yang ikut juga ambil data ke sabu nah ini boleh nggak kita minta masukan ataupun ada saran gitu untuk lamun itu sendiri silahkan Bang jurais baik terima kasih Halo semuanya, selamat siang semuanya. Jadi saya udah ngikutin dari yang apa disampaikan Rizky dengan Pak Wan. Sepertinya sih saya sepakat apa yang disampaikan Wawan sama Rizky tadi buat terkait tentang lamuan. Jadi bisa dilanjut aja sih. Terima kasih waktunya. Oke, okay, baik terima kasih Bang Jurais dan juga uh, pemateri. Ini ada Pak Wawan dan juga Bang Rizky. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, kita akan lanjut uh, selanjutnya nih. Dan sebelumnya, aku juga bakalan uh, ngasih tahu juga nih, nanti kita akan ada foto bareng, jadi jangan leave dulu. Nanti kita akan menyalakan kamera semua, sama-sama ya. Videonya akan di-capture oleh Ozi. Dan terakhir, kita akan ada uh, kayak ngasih hadiah, door prize, siapa ya? tiga orang yang paling beruntung di dalam kelas ini nanti akan mendapatkan sesuatu nih nanti akan diberikan sama Oji Oke langsung aja mungkin ya sekarang materi selanjutnya itu dari Bang Cakra Adiwijaya mengenai avertebrata bentik non Karang atau Bentos Oke dipersilahkan untuk menyalakan video Bang Cakra halo ya Ya, halo. Nah, selamat selamat siang. nggak jelas? Sudah, sudah. Oke, langsung aja nih ya. ya aku mana? boleh bacain dulu ya ini profilnya dari Bang Cakra. Lahirnya di Serang ya, Bang Cakra ya. Terus uh, lulusan dari Ilmu Kelautan IPB. Belum lulus. Oh, belum ya? Oh ya, sampai sekarang dan ju Oh, dulu pernah kelautan UNT juga. Ya. Yeah. Dan ini pengalamannya itu pernah menjadi juara kategori environment pada lomba internasional hackathon dengan tema climate change yang diselenggarakan oleh Tech TechDios Kanada. Dan juga di 2020 sampai 2021 itu ada sebagai ekologi spesialis pada project LCDI Blue Carbon Mangrove Mapping Project dari Japan International Cooperation Agency. Dan di tahun ini juga menjadi koordinator pemantauan biofisik pesisir dan laut pada program Core Map City CTI Raja Ampat dan Taman Nasional Perairan Laut Sau. Serta ada beberapa publikasi tentang coral reefs ya, Bang. Boleh lanjut aja kali ya. Sekarang pemaparannya dipersilahkan kepada Bang Cakra Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya semoga sehat semuanya uh, yang belum kenal uh, perkenalkan nama saya Cakra Wijaya. di sini uh, saya akan mewakili dari tim untuk mengaparkan uh, hasil pemantauan uh, bentos atau uh, di sini judulnya Afertebrata bentik non karang ya di Kabupaten Sabur Ejua di sini ada saya uh, ada Safran Yusri lalu ada Zian Yuniar itu sebelum masuk ke hasil, saya mau menjelaskan dulu. Jadi, hewan-hewan yang hidup di laut itu terbagi menjadi tiga kelompok besar. Ya, yang pertama itu ada yang bentos atau biota yang sebagian besar hidupnya itu berada di dasaran, lalu ada nekton, lalu ada plankton. Nah, nekton ini yang seperti ikan ya biota yang bisa bergerak secara aktif dalam air. Adapun plankton biota yang uh, ukuran sangat kecil yang mengapung-apung di dalam air laut. Jadi dia cuma mengikuti uh, arus. Itu. nah yang akan saya bahas ini pemben data bentos, tapi sub dalam uh, di luar dari uh, karang ya. Jadi ya, sini ada film-film, ada 9 film yang menjadi konsentrasi, itu ada data atau yang difokuskan itu sub-film dari Tunikata. Lalu Antropoda, Echinodermata, ada moluska Analida, mertea, Platyhemintes, cnidaria, Porifera. Nah teman-teman sudah tahu mungkin ya, eh, terumbu karang masuk dalam cnidaria, kita hewan yang bersengat ya. Atau memiliki jarum eh, nematosis atau jarum penyengat. Nah, di sini pilihatan eh, itu di luar dari karang. Oke, lokasinya di mana sih kita ambil data? Mungkin sama semua ya, karena temanya sama. Kita itu pahaparan eh, data yang kita ambil di Saburai juga eh, Pengambilan data ini eh, di Sabu juga ada 12 titik pengambilan data dan uh, untuk lokasinya sendiri ini uh, mewakili beberapa zonasi ya, beberapa zona. Pertama itu ada zona pemanfaatan, lalu ada zona um, subzona perikanan berkelanjutan tradisional, lalu ada uh, subzona karavan uh, lokal. Dan satu lagi ini itu ada yang dari 10 sampai 12, 10 11 12 itu di luar dari zona, begitu. Nah, metode eh, pengambil data yang digunakan, ini kita menggunakan peralatan scuba, di mana eh, kita menggunakan metode transek transect dari English et al. 1997 dengan luasan eh, panjang itu 50 meter dan eh, 1 meter lebarnya setengah meter kiri, setengah meter kanan, dengan dua kali ulangan. Jadi total panjang transeknya 50 meter setiap stasiun. Dan pendataan ini dilakukan di kedalaman 5 sampai 10 meter. itu Metodenya langsung ke hasilnya saja. Jadi hasil dari pengamatan ini, eh dari bentik non-karang, di 12 stasiun kita menemukan 7853 individu yang terdiri dari eh, 109 spesies. Lalu kelimpahan di sini yang paling tinggi itu adalah eh, Palitoa tuberclosa dengan kelimpahan eh, 24.000 25 individu per hektar disusul dengan Didymnum mole itu 6.116 eh, individu per hektar. Lalu eh, ada pelito SP dengan 3900 lalu ada lameli lamelo SP 3759 dan pelokoron SP 3100. Nah, ini adalah 10 jenis dengan kelipatan tertinggi di sini ada tadi ya. Ada, ada pelitoa uh, tuberculosa masuk dari Doantid. ada Ada Dianomole ini kata lalu pada palitoa adalah mel cidea dari porifera. Nah ini ya 10-nya ada 10. Lalu kekayaan jenis di sini eh, saya buatkan per emang per stasiun ya. Per stasiun eh, tertinggi itu terdapat pada stasiun 3 dengan spesies 30 lalu ada terendahnya itu di stasiun uh, 10 dengan jumlah 10 spesies. Berikut ada petanya. Uh, jadi ini masing-masing uh, spesies dari masing-masing uh, lokasi. Dari ada Laborai 16, de, uh, dari Dene 30, ada 14 dan mungkin bisa dilihat ya. sini uh, yang paling tinggi itu uh, ada di ya. Uh, ada 28. Nah, ini uh, uniknya uh, tertinggi ini malah di luar zona gitu. Ini tertinggi ada di luar zona, yang di dalam zona itu uh, maksudnya rata-rata secara rata, rata banyak itu di luar zona, yang tertinggi ada di Dene ya. Termasuk dalam <coughs> zona uh, setasen, eh setasen misalnya. Um, setasen subzona perikanan tradisional. Sorry. Begitu. Nah ini rata-rata di atas yang paling e, tingginya ya. Oke, ini petanya. Lalu kelimpahan e, per stasiun. Di sini tertinggi itu e, terdapat pada stasiun 8. Dengan <tuh> e, kelimpahan itu setelah rata -rata bisa menjadi rata-rata akan menjadi sembilan ribu per hektar. Sedangkan yang terkecil itu ada di stasiun 5 yaitu 16.100. Nah, di sini ada uniknya juga di sini stasiun 8 dengan eh, dari kelimpahannya tertinggi namun secara indeks keanekaragaman yang di mana eh, yang saya pakainya kan winner ya indeks Shannon winner itu dengan kategori 0 sampai 1 itu daerah rendah. 1 sampai 3 adalah sedang dan tiga ke atas uh, tinggi. Nah, ini tertinggi ada di stasiun 9 dengan 2,668 masih dalam kategori uh, sedang. Sedangkan ini stasiun 8 yang tadi kelimpahannya paling tinggi, ternyata uh, dia keanekaragamannya paling rendah. Nah, bisa dilihat di sini. <tuh> ini paling uh, ribas stasiunnya dia paling tinggi namun tadi eh, dia paling rendah kemungkinan di sini ada eh, terjadinya eh, dominansi ya dominansi dari salah satu eh, spesies atau eh, eh, dari genusnya begitu lalu eh, dari stasiun 8 sendiri dia itu masuk dalam zona pemanfaatan nah ini harus di eh, saya harus lagi apakah sebenarnya eh, ini berpengaruh dengan eh, kegiatan manusia atau tidak ya dari eh, kerapatan dari terumbu karang seperti itu adapun ini ada simpulannya simpul dari ini adalah eh, pada lokasi kabupaten Sebu reja ditemukan satu ratus spesies dengan jumlah individu tujuh Lalu indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun 9 dengan nilai indeks 2,68. Lalu tadi terendahnya di stasiun 8 dengan nilai 0,43, masuk kategori rendah. Lalu zonasi ini simpulan, simpulan sementara dari saya mempengaruhi jadi zonasi itu mempengaruhi biota yang terdapat pada lokasi di mana kegiatan masyarakat atau antropogenik itu dibatasi dan diatur dalam peraturan yang tertuang pada zonasi kawasan. Seperti itu, berikut ini ada beberapa, mungkin teman-teman yang masih jarang-jarang uh, ya maksudnya mengikuti tentang bentos. Ini foto-foto yang ada di uh, Saborejua, ini sub-film Tunikata, ada beberapa. <coughs> ada di mulai <Domule>. ada Prokoron, <coughs> terus ini Antropoda. ada ya. Kepi, uh, Piting ke piting ya, ini kan kepiting ya bukan siput ya. lihat Atropoda, ya arthropoda kaki berbuku ya. Ada Echinodermata badan berduri Echinodermata Ada bulu babi, terus ada eh, apa? Dili laut. Terus ini untuk moduska ada kima ada kima, terus ada drupella, ini analida, lalu ini ada, ini dari renotan karang, ada hidroid, terus ada zoantid, <tus> anemons, ini hidroid, ini Porifera, Sponge ya, kita biasanya kenalnya Sponge. Dan selesai, mungkin sekian dari saya. Mungkin ada masukan, tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Ya terima kasih Bang Chakra untuk pemaparannya Dan di sini sudah ada pertanyaan dari Bang Mikael. Itu ada kalit waktu berkolose itu apa ya? Dan juga jenis bentos indikator atau ekonomis penting banyak ditemukan di mana? Mungkin boleh langsung dijawab aja, bang Cakra. Oke, okay. terima kasih Pak Toto atau Pak Prastowo ya. E, jadi e, jenis bentos indikator di sini sendiri e, ada beberapa. Ada pertama data di Kima, ya ada Kima, terus ada hmm, Tripang cuman uh, untuk yang ekonomi penting sendiri paling banyak ditemukan itu saya bisa, bisa share lagi ya Ma uh, Mana? Tuh? share screen Nah, jadi eh, dari sini, lokasi eh, untuk paling banyak yang ekonomisnya itu malah didapatkan di emang di daerah eh, apa namanya, daerah Wadu Warasin. Ini itu ada jenis-jenis dari eh, bulu babi, saya lupa nama, makanya apa itu ya, lalu eh, teripang juga yang ditemukan juga di daerah e, Dene dan Wadwala. Lalu untuk apa namanya tadi e, indikator itu, KIMA itu, e, itu hanya ditemukan di e, lokasi e, daerah Menia ini. Dari Menia. Jadi malah di luar donasi gitu ya. Entah itu karena ada banyak kegiatan masyarakat di sini, jadi ini pelabuhan ya, pelabuhan Mania. Nah itu jadi orang lebih terpantau, apalagi kan secara kabarnya dari masyarakat itu sering terjadi. Itu kan pengembangan itu di daerah dekat Raijua sini ya, daerah Raijua dan di selatan-selatan -selat sini, begitu Oke, pertanyaan selanjutnya ya, berarti dari Mbak Avalia Maidi. Boleh langsung di-unmute aja Mbak, bertanya langsung. Halo, sama siang. Ya, mau siap, siap. izin tanya sama Cakra. Uh, kan kebetulan tadi di info bahwa melakukan uh, penelitian itu sebanyak 12 stasiun penelitian ya, kalau salah. Nah, ya. itu... Ada latar belakang khusus sih kenapa mm. uh, ditentuin dua stasiun? Oke, baik terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Ini uh, lebih ke teknis dalam uh, pra pengambilan data ya. Ya jadi uh, pertama lokasi yang kita ambil datanya sini itu berhubungan dengan uh, termasuk dengan pokok yang ada di sana ya, maksudnya untuk eh, sebagai base data mereka, bagaimana sih karena keragaman dan eh, sumber daya mereka itu pertama, yang kedua kita melihat dari eh, keterwakilannya, zonasi zonasi yang dimana eh, itu akan bisa eh, menjadi eh, pertimbangan untuk para stakeholder eh, apakah eh, sudah efektif atau belum, ataupun misalnya Seberdaya apa saja yang bisa dimanfaatkan? Seperti itu, jadi pertama ya, karena dari titik uh, formasinya sendiri, kedua dari keterwakilan zonasi. Yang dimana uh, saat uh, penentuan zonasi, kan situ sudah ada uh, pendataan ya, baru keluarlah zonasi uh, dengan asumsi pasti pada setiap uh, lokasi zonasi itu itu akan memiliki keteragaman ataupun ya keterwakilan yang berbeda-beda begitu. Bagaimana? Oh ya, makasih mas Caka jawabannya. Udah kebayang sih kenapanya. Udah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke selanjutnya boleh Pak Basuki pertanyaannya langsung bertanya kepada Bang Cakra. Terima kasih Bang Luna, Bang Cakra mau minta penjelasan sedikit <coughs> ini terkait dengan ikan bentos, sistem Kalau ikan kan kita, uh, misalnya. Ya, terkait dengan indikator kesehatan ikan. Eh, kesehatan terbukarang itu ada ikan. Ikan indikator. Nah, apakah event eh, bentos ini juga ada yang bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator untuk kesehatan terbukarang dong? Jadi, eh, paling tidak kita akan punya alternatif selain, selain melihat ikan indikator kita bisa melihat keberadaan dari bentos ini. Itu saja. Okay, baik. Nah. Terima kasih Pak Basuki atas pertanyaannya. Uh, dari uh, referensi yang saya pernah baca itu uh, emang ada beberapa yang menjadi uh, jadi di kator, Pak ya termasuk kayak kima ya Pak. Jadi uh, jadi hewan-hewan yang memang dia ketergantungan uh, terhadap kualitas airnya sangat tinggi. Jadi kayak kima itu uh, dia sangat Berpengaruh sekali nah, dari kualitas airnya. Lalu, secara uh, fungsinya sendiri, tadi uh, beberapa itu ada yang sebagai kompetitor juga, Pak. Jadi, uh, sebenarnya ancaman sih, yang untuk karang ya, seperti sponge. Uh, terus, uh, dari tunicata juga kan dia bisa blooming. Jadi, mereka uh, sebagai kompetitor secara ruang gitu. Jadi, kalau misalnya nggak sponge ataupun... Kata ada berlebihan itu ada kemungkinan juga eh apa namanya akan kemungkinan eh, bersaing gitu secara ruang. Lalu eh Kata juga saya membaca beberapa referensi itu kemungkinan dari aduh dari atau siapa ya. Itu menyatakan bahwa eh itu di Kata itu eh dia termasuk eh, bisa melihat kualitas perairan di mana eh, saat dia menyukainya itu terumbu karang itu eh, kan karena dia oligotropik ya eh, tidak suka dengan atau dia lebih sukanya dengan eh, nutrisi yang rendah ya perairan dengan nutrisi yang rendah nah itu bisa menjadi indikator juga. Adapun satu lagi itu ada eh, bulu babi eh, dari ini ekonodermata nah itu dia eh, sebagai pemakan eh, alj jadi eh, bisa kita lihat juga beberapa hewan yang dia memakan kompetitornya e, tumbuh karang itu bisa menjadi salah satu indikator e, kesimbangan e, di suatu lokasi begitu. Terima kasih, Iman. Terima kasih juga, Pak. Oke, ini yang tadi pertanyaannya Michael Prastowo ini. tadi uh, belum palitoa. dijawab ya, yang paling tua. Paling itu uh, masuk ke zoantid, dia uh, cendariya, masuk uh, ya cendariya, jadi dia secara uh, apa namanya pertahanan diri atau mencari makannya dia menggunakan uh, sama seperti karang, nematosis atau jarum penyengat begitu, Pak Toto Bagaimana Pak Toto? Ya, Oke, okay. semoga menjawab ya semuanya Ada lagi mau bertanya? Kalau enggak akan lanjut ke sesi berikutnya kita kartu bersama. Masih ada Bang Cakra ya. Berarti mungkin sudah cukup jelas pemaparannya tadi dan jawaban dari pertanyaan. Oh, ada yang mau bertanya? Bang Jeki. Iya, yeah, silakan. Suaranya enggak ada. Suaranya enggak terdengar, suaranya berat. enggak ada. Bang Jeki, tolong boleh di itu. Udah dianggap, sih sebenarnya boleh tolong dibantu kali ya? Oji, gimana? oke boleh coba uh, berbicara lagi ah tidak masuk sih masih belum masuk kenapa ya sebentar Oji boleh tolong dibantu uh. Sepertinya ini bermasalah di pajak gini, mikrofonnya. Ini saya coba ya, telepon ya, ya. Pak Esalo ya, langsung dari sini aja ya. Coba, ngomong, Pak. Iya. Apa kedengaran teman-teman suara Pak Esalo? Halo, selamat siang. Siang, siang. Iya, selamat siang. Oke, baik Mbak Muna. Uh, ya silakan sudah sudah bisa dengar kan, mbak sudah sudah sudah sudah oke okay, baik terima kasih uh, kami dari POKMASWAS Cinta Laut Kabupaten Rotendao uh, terima kasih atas tema-tema paranya tadi dari tiga uh, apa tema tiri sangat bagus untuk kami di ala uh, jadi, termasuk dengan Pak Aditya, Pak Muhammad, Pak Chandra. Uh, saya, saya hanya menghimbau dan saya minta, kalau bisa, ada penelitian uh, tentang uh, laut, laut baik itu uh, biotanya, maupun terumbu karang, maupun lambung dan mangrove karena uh, tahun ini tanggal terjadinya tanggal 4 bulan april 2021 terjadi badai Soroda sehingga ada biota-biota uh, laut yang sangat apa uh, musnah begitu apalagi apalagi di uh, pantauan kami sebagai uh, pokmaswas bahwa sementara ini hasil penangkapan dari nelayan itu sangat menurun. Ikannya juga tidak tidak uh, seperti tahun yang sebelumnya tahun lalu dan hasil cumi juga demikian apalagi di uh, Lamun dan uh, Karang terjadi uh, apa Karang itu kan ter apa, terbawa arus yang besar terjadinya uh, pengrusakan seperti itu. Nah di dalam mangrove juga ada uh, Pohon mangrove yang tumbang ada yang patah sehingga mengakibatkan ada rumput laut juga uh, dari beberapa bulan ini uh, tidak berkembang sehingga kami minta supaya ada penelitian uh, ke uh, wilayah kami di desa Hululai, Kejauh, Luar Hulu Lai kecamatan Luahun Kabupaten Rote khususnya. Nah, ini yang kami uh, alami dan kami tanyakan kepada nelayan dan petani, petani rumput laut di lapangan yang kami temui Mungkin itu uh, saran kami dan atas permintaan dan permohonan kami Itu saja dan terima kasih Selamat siang, Mbak Mona Ya baik, terima kasih Bapak Mungkin uh, dibantu untuk tanggapannya ya Siapa boleh dari Bang Cakra dulu? Apa gimana ya? Boleh-boleh ya, Pak Jeki. Nanti insya Allah, eh, ini kita emang akan melakukan pendataan di daerah Rote yang belum kami eh, pendataan Itu pertama ada di Misol, daerah Rote, lalu daerah Manggarai ya, sama Sumba Barat Daya. Masalah jadi Rote memang nanti kita rencanakan eh, di bulan September atau Oktober kita akan melakukan pendataan karang begitu Pak. Karang, lamun dan mangrove serta eh, sosial eh, sosial ya, begitu Pak. Mungkin ada yang bisa bantu jawab lagi? Oke, mungkin ini? boleh ada tambahan lain dari siapa? Mungkin ada Pak Bawan, boleh? Atau dari Mas Adit, boleh ada tambahan, Bang Rizky. Atau mungkin dari Bang Toto kali ya, mau Sini. menambahkan juga? Mungkin Pak Idris bisa ini nambahin. Ya, dipersilahkan untuk menambahkan. Mungkin sebelumnya ada ini pertanyaan lagi, ya, Bang Cakra. Ya, ini dari Bang Ovri Johan. Boleh, Bang Ovri Johan, boleh di-unmute dulu untuk diberikan pertanyaan langsung ke Bang Cakra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mantap nih acaranya. Iya terima kasih, Bang. Boleh langsung aja nih diskusinya langsung sama Bang Cakra biar lebih hidup lagi ya gitu. Jadi jangan dicat aja nih gitu. Jadi kita harus berkomunikasi secara langsung walaupun secara virtual. Silakan, Bang Ovri saya uh, ini saya takutnya ini juga ya tadi biota yang diambil data itu ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat, nah? makanya ada pertanyaan saya ada jenis dari data itu ada yang berkurang gitu kayak itu ya kayak lola itu kan ini ya dimanfaatin itu termasuk data bentik kali ya lola atau apa apalagi kima mungkin ya kayak di Oh, Natuna, ya? eh bukan Natuna ya, Natuna. Kayak di Natuna itu dijemur itu, kima gitu kan? Nggak tahu di sini, kayak kemarin nggak kelihatan sih. Nggak tahu data kita di, nih tim ya. Ya itu aja, apa aja yang tertekan populasinya akibat pengambilan yang berlebih. Terima kasih. Oke okay, baik pak, terima kasih. Uh... Dari laporan uh, tim uh, sosek di sini uh, didapatkan ada tiga jenis bulu babi yang uh, dimanfaatkan ya. Di uh, sejauh ini baru uh, bulu babi saja pak yang dimanfaatkan gitu. Bulu babi ya. Mm -mm. Adapun uh, informasi seperti Ekonomi nah, siapa? Tripang, kima, kalau nah, ya, itu belum dapat informasinya gitu, pak. Nah, ya. Di nah. eh, tim selesai itu kan ada melihat yang dijemur gitu ya. Sejauh ini sih belum ada ininya, pak. Dan okay, okay. eh, di laboratorium itu kan ya, pak ada dulu pernah dimanfaatkan itu eh, cangkang kima ya, pak ya? Oh dulu ya. oh, kan katanya untuk ini ya apa namanya? jemur garam itu atau jemur air? Untuk oh, masal iya. garam nah, garamnya, kan jemur airnya. Iya, kan itu kimanya besar-besar juga kan? Oh, okay, okay. <laughs> nah, itu mungkin eh, adapun kima saya cuma menemukan di sana cuma ada tiga atau 4, 3 atau 4 ya. Ada pun yeah. jenisnya cuma 2. Ya nah, mungkin ya karena itu juga, Pak. Dia rasa ya, juga. Dia ya, bagus berarti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke sudah semua ya, berarti pertanyaannya terjawab. Mungkin kita akan uh, berfoto bersama dulu ya. Boleh dinyalakan semua videonya, Oji boleh tolong diakomodasikan nih. Biar bisa untuk didokumentasi ya Untuk bapak-bapak, abang-abang, kakak semua Boleh dipersiapkan Posenya dan videonya mohon dinyalakan Biar ada kenang-kenangan nih Sesi webinar kali ini Dan pematerinya juga bagus-bagus semua Semoga bisa membangun TNP-nya menjadi lebih Uh, hidup lagi, oke okay, sudah Oji, gimana udah siap? Minta tolong dihitung sampai tiga ya nak. Ya oke. Oke siap ya semuanya dinyalakan videonya sudah ya Oji ya sudah dicek semuanya. Ada belum juga sih okay. Pak Adri Burbak, Pak Wawan. Ya, mungkin yang bisa dinyalakan videonya, mohon dinyalakan. Wanya, kita akan sesi Bagi foto bareng, um, dan yang lainnya. Oke, okay. oke, okay. okay, sudah ya? Oke, okay, lanjut. Oke, okay. uh, kita hitung sampai tiga. Oji, mohon di-capture. Oke, okay, satu, dua, tiga. Oke, boleh lagi satu dua tiga. Oke, sekali lagi satu dua tiga. Oke, terima kasih. Baik, nah ini saya akan juga memanggil nih di sini. Katanya ada Pak Imam dari BKKPN Kupang selaku pengelola kawasan TNP Laut Sawu. Boleh. Ada tanggapan sedikit. Di mana Pak Imam? Terima kasih Mbak Mona. Bagiannya nah. siapa? Pak Mona Iya. Selamat siang bapak. Selamat siang. Ini sorry aku tidak mengikuti dari awal tadi Nggak apa-apa pak. Jelas, apa namanya uh, sudah ada progres dari hasil apa monitoring ya kemarin teman-teman di Sabu. Uh, Alhamdulillah. Senang untuk mendengarnya. Jadi kita emang apa namanya eh, sangat terbantu dengan teman-teman terangi. Kita harapkan juga hasilnya bisa segera di ini kan laporannya, supaya kami juga bisa apa namanya eh, menindaklanjutinya begitu. Karena tadi ini ada tiga topik ya tadi ya. Iya benar. Apa ada namanya, topik. sekarang, lamun, sama karbon ya tadi ya. Jadi, nah, cuman ini tadi Mas Cakra terkait pemanfaatan apa eh, biota di ekosistem lamun. Tadi kan eh, baru banyak di apa, eh, Bulu Babi, ya? Apa istilahnya? Bintang Bulu Babi, Pak. Iya, Bulu Babi, ah, ya. bulu babi. jadi sebenarnya kalau, kalau pas surut itu sebenarnya. Masyarakat tuh nyari ini teripang tuh mas. Teripang wa oh ya. Teripang. Teripang yang masih satu jempol-jempol gini tuh oh. diambilin dia langsung apa? Buka perutnya oh, udah langsung dibersihkan di situ. Terus juga ada ini sayur lamun juga ada di situ. Nggak dapat oh, iya, kan? ya, ya. <laughs> informasinya kan. Jadi sebenarnya banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan di wilayah pesisir meskipun dia ini ya meskipun apa uh, bukan nelayan ya. Bukan nelayan yang maksudnya dalam artian dia harus pergi ke tengah laut begitu tangkap ikan di sana pakai jaring, pakai pancing dan sebagainya. Tapi dia juga uh, bisa dapat menikmati apa sumber daya lautnya itu ketika meeting apa ketika surut Nah ini mungkin keunikan yang yang bisa di apa namanya yang bisa digali sebenarnya lebih dalam uh, dengan kondisi apa kondisi geografis yang kering jadi sumber daya satu-satunya yang bisa dimanfaatkan di luar pertanian itu ya di laut itu makanya ada yang khas apa sayur lamun yaitu di situ hmm. Jadi kalau kima sih, saya pikir sudah menurun sekarang ya tidak tidak apa tidak seintens dulu karena mungkin jumlahnya juga sudah berkurang. Kalau kita lihat apa pemanfaatan cangkang kima yang besar besar untuk garam itu kan cukup banyak. Kalau sekarang mungkin sudah sudah susah. Tadi mungkin ada beberapa foto tadi bisa kita lihat kima yang masih di situ. Itu kalau ketahuan juga paling juga diambil juga. ya. <tuh> saya <laughs> ah, moga moga enggak nggak inilah jadi mungkin itu apa terima kasih teman teman terangi ya bisa share bisa diskusi hasil ini hasil sementara ya berarti ya belum final kan jadi mungkin banyak masukan untuk penyempurnaan laporannya nanti mungkin sementara itu mbak Mona terima kasih ya baik terima kasih Pak Imam semoga nanti progres lebih baik ya dan setelah ini ada juga dari Ketua Terangi boleh dong ditanggapi Bang Safran boleh sepatah dua patah katanya nih oh, ada bang untuk Safran, sesi ya? terakhir ada Bang Safran ya boleh silakan di unmute ah ini dia nih ah, terima kasih ya Pak Imam <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya mohon maaf ini koneksinya Kayaknya lebih jelek daripada di NTT ini, Pak. Allah. Iya. <laughs> Jadi yang pertama ini langkah pertama dari kami ya, terangi untuk berkontribusi langsung kepada pengelolaan kawasan konservasi. Jadi nanti semua yang kita sampaikan ini, Insya Allah akan segera kita sampaikan ke Pak Imam ya. Berikut dengan nanti dengan peta spasialnya Pak jadi nanti bisa digunakan dalam perencanaan kawasan secara konkret itu jadi nggak cuma sekedar laporan ini udah udah sedang disiapkan oleh tim dan selain itu juga ada beberapa hal yang tadi disampaikan lah oleh apa namanya para pemapar ya nah ini belum bisa dibilang baru bagian kecil dari Taman nasional Laut Sawu yang belum kita gali. Dan memang sepertinya untuk lokasi-lokasi lain ini kemungkinan akan ada sedikit perbedaan lagi. Bahkan di, laut, di Sabu sendiri itu di Kabupaten Saburai jiwa sendiri antara Selatan dan Utara saja, terlihat perbedaan yang cukup jelas gitu. Kalau misalnya tadi teman-teman memperhatikan pemaparan dari ketiga narasumber yang super sekali ini itu terlihat antara selatan dan utara itu terlihat ada perbedaan. Nah, apalagi dengan lokasi-lokasi lokasi lain yang kebetulan juga jaraknya memang terlalu yang sangat jauh ya. Ini Laut Sawu ini termasuk Taman Nasional dengan uh, yang yang paling luas ya, tidak cuma di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Nah, ini Insya Allah akan segera kita selesaikan dan mungkin secara konkret nanti kita juga mengundang nanti uh, uh, apa namanya para ahli yang lain untuk ikut menanggapi ya, menanggapi hasil penelitian ini supaya bisa menjadi masukan yang Betul-betul sudah teruji secara ilmiah untuk pengelolaan Taman Nasional Laut Sawu dan siap dimanfaatkan langsung dalam bentuk data spasial yang siap pakai. Begitu, dan saya harap Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang sudah saat ini sudah menghabiskan waktu ya selama beberapa jam ini dan masih bertahan hidup melihat sekian banyak data. <laughs> Saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan bosan-bosan nanti akan ada seri berikutnya, tidak hanya untuk yang eh, laut sauh tapi juga satu lagi untuk yang Raja Ampat. Terima kasih banyak Kauna, terima kasih banyak eh, Bang Oji, Pak Wawan, Bang Rizki dan Bang eh, Cakra atas presentasinya yang eh, keren abis gitu loh gitu terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya kembali.